Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabarnya semua Semoga Allah melimpahkan rezeki Bagi kita semua Amin ya rabbal alamin. Oke baiklah teman-teman Kali ini kakak akan merepiu Atau menginfokan tempat wisata Yang sedang hit dan viral Yakni di kebun mawar paha hotel Garut Nah teman-teman Garut gak cuma punya banyak pemandian air panas Tapi ada pula kebun bunga yang cantik Yang bisa menjadi tempat wisata asik bareng keluarga Kebun Mawar Situfaha namanya Lokasinya berada pada ketinggian 1150 mdvL Dengan luas tanah 5 hektar Dan berada tempat di tengah gunung-gunung yang ada di Garut Seperti Gunung Guntur, Gunung Sikurai. Gunung Pepanayan dan Gunung Talaga Bodas. Nah teman-teman kita sudah sampai di kebun mawar Taman Pilar Resto. Nah ketika kita masuk di arena ini di kebun mawarnya kita dihadapkan dengan area yang sangat sangat luas. Di sini juga ada eh, tempat parkir mobil. Ya. Nah teman-teman. Hotel ini adalah hotel yang cantik berlokasi di daerah perbukitan di pinggir kota Garut dan berada di tengah kebun bunga dan adapun tiket harganya teman-teman nah, bisa lihat ya dan ketika kita masuk di sini dihadapkan dengan banyak-banyak sekali souvenir. Setelah kita daftar, nah kita akan diantar oleh pihak pengawalnya ke tempat eh, ruangan atau tempat kamar. Nah, di sini untuk ruangannya itu ada tiga tipe pilar. Nah, teman-teman, kebun mawar Situ Faha merupakan sebuah taman buas yang memiliki banyak sekali bunga dari berbagai jenis. Tempat ini memang tempat di mana para pengunjung datang untuk berfoto selfie, atau sekadar menikmati ketenangan dan kedamaian dari taman nah teman-teman kita sudah sampai di penginapan atau di kamarnya dan di sini ada tiga tipe ya e, untuk kamarnya nah di mana e, yang pertama itu damasena ya damasena kapasitasnya dua orang fasilitas di dalam kamar hanya ada tv kamar mandi dan air mineral dan untuk harganya itu lima ratus ribuan dan tempatnya Masya Allah ya sangat-sangat indah nah ketika kita buka eh, kamarnya sangat-sangat indah di sini dimana kamar ini di apa dilengkapi dengan ya tv ada ya tadi katakan kakak kemudian eh, kita disuguhkan dengan eh, pemandangan yang sangat indah dan nah ini keindahan atau eh, kenyamanan dari di eh, eh, kamar sama senanya, bisa lihat oleh teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum kesini, eh, silahkan eh, datang ke sini. Dan ini, teman-teman, fasilitas yang ada di sini ada eh, TV digital, ya. teman ini adalah daftar channel yang ada di TV digital ini dan di sini juga ada apa fasilitas-fasilitas yaitu air air mineral kemudian ada kopi kemudian ini ada juga cermin untuk berhias dan tisu. teman-teman ini adalah buku menu yang ada di situ kapalnya kita lihat-lihat ya teman-teman nah teman-teman untuk harganya mulai dari rp ribuan nah bagi teman-teman yang mau ke sini silahkan datang ke sini ya dan untuk menunya cukup lengkap ada makanan berat dan ada juga makanan ringan seperti es krim kita lihat ke jenela, banyak sekali eh, tanaman bunga yang ada di sini. Teman-teman nah, kita lihat eh, kondisi untuk toiletnya ya. Nah, ini adalah keadaan toilet yang ada di kebun mawar situ yang nah, Bisa lihat dan kita juga ada fasilitas untuk lemari di sini mungkin bisa semua teman-teman diisi dengan barang-barang atau pakaian teman-teman. Dan untuk uh, lemarinya juga terbuat dari bahan kayu. Nah, teman-teman inilah keindahan dari kebun mawar situ Hapanya. Sungguh indah sekali dan ini uh, tampak depannya ya. Nah, banyak sekali tanaman luar yang ada di sini. Nah, bagi teman-teman yang belum kesini, silahkan datang ke sini ya. Dan di sini juga ada kolam. Nah, di sini juga ada tempat untuk bersantai. Nah, bagi teman-teman, tempat ini sangat cocok sekali untuk bersantai ataupun healing bersama keluarga kita lanjut ya kita ekspor kemudian kita cari apa aja yang ada di sini yuk terus ikutin perjalanan dari kali ini tapi jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman teman-teman ini tempat untuk uh, sarapan ya bagi teman-teman yang mau makan tinggal di sini nah teman-teman kebun mawar situ hapa memiliki fasilitas berupa taman bermain anak, danau, taman labirin, restoran kadang burung merpati dan pemancingan teman-teman kebun mawar ini menyajikan bunga mawar ada juga berbagai jenis bunga lainnya yang dibagi ke dalam zona ada zona ajalea zona mawar zona tanaman air zona begonia zona cana dan zona lainnya adapun zona yang paling besar adalah zona mawar Masya Senat yang terkenal dengan pancaran keharumannya yang khas dan terhampar besar oleh bunga mawar yang lebih khas. Nah, teman-teman, kebun mawar situ Terletak di Jalan Raya Kamboja. Nah, bagi teman-teman yang mau kesini, segera kesini ya bersama keluarganya. Nah, teman-teman, inilah keindahan kebun mawar situ apa nah teman-teman ini bagian untuk begoninya nah teman-teman inilah fasilitas yang ada di kebun mawar situ Hafa yang terletak di jalan raya kemojang bagi teman-teman yang mau datang ke sini silahkan nah, jangan lupa ajak keluarga serta teman-teman terima kasih cukupkan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh